dunia memang luas ada banyak tempat yang menyajikan keindahan panorama nan spektakuler tempat-tempat indah itu tersebar di seluruh muka bumi sehingga menjadi objek yang pas untuk dijelajahi berikut ini adalah 5 tempat terindah di dunia yang pertama Zhangjiajie National Forest Park di Cina Zhangjiajie National Forest Park yang berada di Provinsi Hunan, Cina ini merupakan situs warisan dunia UNESCO pertama negeri tirai bambu objek wisata itu dikenal karena pilar-pilar batu yang menjulang tinggi wisatawan yang ingin melarikan diri dari keramaian kota dan menikmati keindahan panorama memang paling pas berkunjung ke Zhang National Forest Park ini Berjalan kaki menjelajahi tempat ini rasanya bagaikan sedang jalan-jalan di kayangan Panorama terbaik akan tersaji ketika kabut turun Sehingga menjadikan pilar-pilar batu tampak bagaikan terbang di atas awan Panorama itulah yang menginspirasi banyak lukisan tradisional Cina sejak lama Yang kedua Maladewa Keindahan pasir putih dengan air laut biru jernih dan langit cerah tentu merupakan imajinasi yang muncul dalam benak saat membayangkan pantai nan indah. Pantai semacam itu ternyata juga ada di dunia nyata, tepatnya di Maladewa, negara di Samudra Hindia yang terdiri dari sekitar 1200 pulau ini memang paling pas dikunjungi untuk menikmati keindahan pantai. Keindahan pantai semakin lengkap dengan lebih dari 100 resor pribadi dan penginapan yang ada di sana Wisatawan bisa melakukan banyak hal, mulai dari berenang sampai menyelam untuk menyaksikan warna-warni terumbu karang yang eksotis Yang ketiga, Petra, Diordania Pesona kota batu yang ada di dinding tebing ternyata ada di dunia nyata Kota itu adalah Petra yang ada di negara Yordania. Situs ini mulai dikenal banyak orang saat masuk ke dalam salah satu dari tujuh kajian dunia baru pada tahun 2007 silam. Satu hal yang menakjubkan di Petra adalah kota ini dibangun di bebatuan. Arsitektur megah bangunan dibuat dengan mengukir tebing, batu, dan gunung. Berada di kota ini rasanya seolah berada di dimensi lain yang benar-benar berbeda. Saat matahari terbit atau tenggelam, spektrum warna kota batu ini akan tampak semakin mengesankan. Kota ini dulu berada pada puncak kejayaannya antara tahun 400 sebelum masehi hingga 106 masehi. Yang keempat, Danau Distrik di Inggris. Danau distrik di negara Inggris ini sangatlah mendamaikan. Pegunungan yang menawan, cuaca cerah dan danau-danau kuno menjadi kombinasi sempurna untuk menghadirkan kedamaian bagi siapapun yang mengunjunginya Kawasan danau distrik sekarang telah menjadi lokasi yang dilindungi oleh UNESCO meski demikian danau ini tetap menjadi objek wisata yang luar biasa suasana asri dan mendamaikan danau distrik pun paling pas dikunjungi oleh mereka para pecinta ketenangan jika ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk suasana perkotaan, danau ini adalah tujuan terbaik. Yang kelima, Horse Show Band Tapal kuda raksasa bisa jadi merupakan deskripsi yang pas untuk menggambarkan Horse Show Band. Objek wisata ini berada di negara bagian Arizona, Amerika Serikat, dan sekarang banyak dikunjungi wisatawan. Horse Show Band masih berhubungan dengan Grand Canyon, itu karena pemandangan tersaji adalah berupa sungai Colorado yang menitari sebuah batu raksasa sehingga aliran sungai tampak seperti tapal kuda. Kombinasi warna tebing Grand Canyon, sungai Colorado, dan langit menjadikan Horseshoe Bend tempat favorit bagi para fotografer untuk mengabadikan keindahan yang tiada duanya. Itulah tadi lima tempat terindah di dunia.